halo guys kembali kalian sedang mengamati si kali ini aku mengerjain sebuah tugas dari dokter ya ini dokter dokternya oke sekarang tugas pertamanya tapi sebenarnya aku males ya ngerjain tugas ini ternyata ada yang lebih mas dari gua itu teman cewek gua bukan cewek gua tapi teman tapi kaminya cewek nanti nggak oke tugas pertama nonton bagian dalam Nyalah di sini. Rest di Menendang Tendang bagi bagian dalam. Caranya di sini kan? Ampet tiga kali aja pak? Tiga kali aja ya? Tuh. Masih yang terus. sini lagi dong. Emperin. Ya. Eh, BTW ini latangannya, latangannya. Ya, mendingan yang gratis yang lah mempunyai daripada mempunyai beli lapangan. Dua. Tiga. Tangkepin. Nah, Terus, gitu. sekarang menggiring bola pakai bagian dalam. Baiklah, sini bolanya dong. Oke, menggiring bola pakai bagian dalam. Oh jam-jam kecepatan. <tuk> <tuk> Jadi strobe keliling-keliling ya. Sudah, <tuk> terus berikutnya. Ah Ela, ayo sih ya. Sekarang nanti ke bagian tiga Bagian luar ya Eh angin Diam Oke okay. okay, sekarang Kita Buatnya bagian luar mau benar loh sekarang. ini iya aku gak ya. Bel beli proyek lapangan. Oke, oke kalau top. Top, top. Oh. Oke, kemudian sudah digambar dengan menggunakan sapu kaki Satu, terus bagian dalam. Terus kalau membantu langkah ke bagian luar. Oke itu aja, 5 kursi sama nonton Susah satu lagi. mati lagi ah. Oke, cuma kursi sama nonton, sampai jumpa dan udah Sebelum hmm.